Kisah ini dimulai saat Becken cream pergi ke hotel untuk menginvestigasi tempat hotel yang sudah terjadi pembunuhan. Dan kabar buruknya, pembunuhnya ada di sana. Lalu dia melihat-lihat lobi dan melihat sebuah lukisan yang kawed dan nice bokong. Dia pun menghayal apa maksud dari lukisan itu. Ini lagi gelutkah untuk mempertarungkan tahta. Siapa yang memiliki bokong paling seksi? Huh? Dan dia berkeliling lagi dan melihat lukisan resepsionis tanpa istri dia pun ingin melihat jendela dan dia baru sadar, ini kayak tempat penculikan. Lalu dia melihat komputer keluaran baru saat dia cek ternyata mati listrik. Dia pun ingin mematikan radio karena berisik dan radio tersebut tidak mati. Dia pun mencoba mematikannya lagi dan tetap tidak mati. Lalu dia bertanya kamarku di mana ya hem, mungkin kita ambil kunci sendiri. Dia pun mengambil kunci di rak. Lalu dia ketakutan karena musiknya terlalu dramatis dia pun ingin keluar dari hotel ini dan tidur lesehan di luar menjadi gelandangan, dan pintunya tidak bisa terbuka, dia pun menaiki lift yang ada di sana. Lalu dia terkejut karena liftnya tiba-tiba tertutup dan ke lantai atas, setelah itu liftnya berhenti dan pintu terbuka. Dia pun ketakutan karena di depannya itu gelap sekali, dia pun ingin kembali tapi tidak bisa... Ia pun maju ke depan dan tiba-tiba lampu di sana nyala semua dan liftnya tertutup. Di depan mata dia terdapat orang misterius. Dia pun ketakutan dan memencet tombol lift berkali-kali tetapi tidak berhasil. Ia pun menoleh ke belakang dan orang misterius tersebut berlari ke arah dia. Lalu tiba-tiba orang misterius tersebut kesandung pot. Cerita pun selesai.